tulian tapang kisar nabi pelian lakuk kan ipad Al-fatihah diharamkan olehni, ya allah yang jauh di alamni. Ayn matahlah ko ajapapan sebab tak sekir pikiran takhil ilan pangat ruhan taknak kitab pangat kata rungan ya hasil Die, ya Rabbi al Ya Ya Lihat keluarga, wajah, wa Troke ina angkupan Wajah syukur alhamdulillah, madaan هجونا كن شفاعت هجونا إسوارك فهيرا صدعا بعده علينا من سبيل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 Rasul pun sahabat, ajunan Ta tak di Islam dan iman, tak di Islam dan iman dan iman langsung pun ajunan para. اهل <تصفيق> من We now Kamu Satu Saya Ada Hai Bukan Hasil Paham �ouv min sae ya til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 Allahumma sholatu wa Salatullah, Salatullah, ala sayyidina muhammadin ajuna di dalam tidak senang utama di di Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mati Islam, wa ghafa biha min ni'mati. Alhamdulillah ala zi'alala min sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. amma shanta wasan dimbarikana Ujtada wa ajna min syurur Afisina Wa min misai'ati A'amalina Amma ba'd Para pemirsa, para witra, pengajian Banyukil kundi, awli muda Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya para ulama para masyayif, para kia'i Asyati, para tokoh, para sepok. Aku kimin, kami barok. Serta lebih banyak kegiatan. rutin kita pengajian banyak yang ol. Sekarang kita bersama. Natoren, dan Fatihah kita tertatkan khidmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara setiap keluarga keluarga secara sahabat sahabat riau raji radi Apoll struktur telefon keluarga dan di aid dan anu Para para utusan para wali, para imam-imam mujtahidin, -imam, para ulama, para sufian, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syarayat, guru-guru petangguru sedemikian, guru-guru datang sakit, mengsekol, mengsekol, laki, wakil bini, kapal-kapal datang ke kampung sejamaah dan takkan takkan lalang kenalan merat-merat santri sangat berada di pulis teji orang-orang yang sekebaik fokus di apatan orang-orang yang sangat tolong orang siapa yang pantau di apatan pulis teji mengatakan kanciran kefokusan di apatan pulis teji orang yang sangat bersunggu di apatan pulis teji menuju Khususnya pemirsa, pengajian pajak honi Syam pernah tinggal Kita khususkan mereka khususnya di tunazam dusun Bajur, kota yang derajat kalangan. Pemekasan, Syampol, Latvikal, Tunia, Are, Selasa, Angkal, 6 Lekor, Yuma, Dan, Ula, 1444, Hijriah. Barang-barang, terstai jenis okoratis sana. Rejection Allah, kira-kira ahli kis, Allah, yang kira Allah, kira fadl diri Allah, Allah, Allah percadangannya Allah, Allah percadangannya Allah. Alhamdulillah berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih, Orang-orang yang saya terbaik fokus, dapatan polis terjej. senantiasa mendapatkan kereta oleh Puan Allah, mendapatkan pengampunan oleh Puan Allah, kelampuan oleh Puan Allah, Allah kasih saya oleh Puan Allah, penolongan Allah, perlindungan Imbikan daripada Allah, mendapatkan maulak, hidayah ifayah, riayah, wikayah, imayah. Ia jenah daripada Allah SWT. Al-Mantar. Kaya-kaya barokah, barokah pun pengacian. Barokah, ada apa khususnya. Barokah kepada para ulama, barokah kepada para uli ya, barokah kepada para syarif ada, barokah kepada para solihin, barokah kepada para purba beragam jpo. Separinah sedar riset, barokah kepada tambah barokah umurab elmona ardan rezeki nah apa yang nak buat tuan? Keluarga ada satu jamaah, dalam jemaah ada perjuangan dah. Ustaz jaga nikmatan-nikmatna. Alhamdulillah tamrat ta awfik sirang hidayah pan Allah Subhanahu wa taala sehingga jalan pembetulan Allah. Perkecumparan, gencumparan, enggak kekompiran, enggak kepungan, tabungan, kebahagiaan, kebahagiaan di akhirat. Saya yakin dekat sasaran, sasaran. Tersempakan, tersempakan, tersempakan, tersempakan, terselepkan, terselepkan, terselepkan. Amatir. Saya pernah dapat majlis otang ke lebar keempat. Saya pernah tak butuh kaku ya otang. Saya pernah tulis dari majlis otang-otang. Saya minta saya pernah jumpa di sini. Saya akan berjika sehalang. Nah pernah jangan sekus nol fatimah. umur yang Allah benda kenapa Allah cang umur adalah menjunjung tinggi apa Allah. Nyeri sehat barah selamat aman di jocokan dari musibah dari bila ilmu dari malapetaka. Lama dari petena petena selama dari kau dalam senoliberting ke nol setengki. Dari terlalu berangkat setelah berbicara setelah menyala dan berdasarkan ganggu. Berselamat dari kekafiran, kefasikan, kekhawatiran, kemiskinan. Selamat dari kelina ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, mati na ate. Berselamat. Di hal-hal yang tidak diinginkan. Bermar-marmat dari bernafati menempat Islam. Bisa memperjuangkan aslaman Allah. Jadi mudi na lampan-lampan daripada Rasulullah SAW. Insya'an rosakir perjuangan-perjuangan para ulama. Bisa ada dia sebab, bantu jalan kuasa Islam, bantu umat Islam jajan Islam, bantu umat Islam mendengar Islam, bantu umat Islam. Al-Madar, ketambah de Al-Masih banyak, Al-Masih manfaat, Al-Masih Eh, pernah tak kajet kalau bantu tercapai cita-cita nak sukses usaha nak terkabul pernyawanan pernyawan ala hadhihi wa la kull niyatin salihat wa la niyyat rasul abil batul sallallahu Alaihi Wasallam بعد يا رب اول ما Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan jurnalik pun Allah atas sejajar kenikmatan-kenikmatan lakon-lakon iman iman Islam, iman agama sehingga kelabahan keimanan kita bisa ingat dengan jurnalik pun Allah subhanahu wa ta'ala kelabahan keimanan kita akan tahu awning ke apa standi kekuasaan panpanan sebab iman kita awning secara aja terjadi di bumi di di langit di luar bumi di luar na langit tapi ada yang kelabahan sahabat kudrat serang erodat, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kelabahan iman, kita andik adab, andik tetak ramah, kesopanan, Adap mereka menjadik. Adap orang yang se-mu'min, ia juga di Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kerama-tap kerama orang alam, tetap kerama orang se-ajar, tetap kerama orang yang ajarin Al-Quran. Saya si ajar Al Quran. Saya si ngajarin anak-anak. Tidak ramana orang ngajarin hadis, ngajarin Al Quran, ngajarin tafsir Al Quran. Tidak ramana orang saya si abriperingatan. Mau'idah, mau'idah. Pesan-pesan keagamaan. Dan tetak orang yang semirangaki juga. Tetak ramana. Yang lain karena teduh. Tetak orang yang panik apa-apa. Tetak ramana yang mengatah hajud. orang yang kawisi. ada kewisi. orang mandi. Entar ramana tempat pemandian. Tetak ramana orang Masuk masjid. Ketikam. Kata na Adan. Kata keramana yang keti'imam. Kata keramana. Orang adu'at. Orang adjum'at. Kata tak keramana. E dalam. Aku menegak. meliputi kepada semua sendi-sendi kehidupan lain-lain tampi ini nak peraturan tengok pat tekaf di benda tetak tak benda adat adat tetakraman ore penika ingat dekat Allah kalau benda san laban ateh pada tatap ramah sedohir pada tatap ramah sebatin harus dicek dari najis dalam keadaan dia kan, bersih tempat lah. Haa, apa kan? Angku ya. Bersih. Menghusyuk keajunan pun Allah. Ngaku ngaki ke Allah. Orang yang dikirkan sambil ngaku ngaki ke Allah. Tak ngerti. Allah sambil ngaku ngaki. Mata kiblat belak nunduk. Ingat ada kajian pun Allah itu dalam setiap keadaan dan dalam setiap waktu. Pompa meta tak bisa untuk selamanya untuk terus menerus. Ya paling banyak waktu hari, paling banyak waktu, dan paling banyak kesempatan. Mereka seterusnya ingat dekat dengan yang pun Allah. Paling tidak Tujuk tak akui adikir ke Allah. Kalau pun kesopanan sepenuh dalam waktu tersebut. umpama mana tak bisa seterusnya dalam setiap saat. Paling tidak Waktu Andi, sama Pani Kasih, bisa tujuk ke aku yang dikir Allah. Kalau ben penuh khusyuk, ben penuh adab. Kemudian, selebih dari Kak Dintuh, selebih dari waktu Syuhus Zaki, banikah, usaha Akih, Waktu-waktu selain anda tetap ingat Allah Taala baiknya di dalam keberadaan majem, toju, dungte, dungan, hiba tersendiri kira kelapan bitongan, cak seratus kali, cak dua kali, telur ratus kali, atau tanpa batas. Pada kurun Allah ya mawqudu ala junubim. Jikalau diminta bidadar Allah. Ia dalim kabad anjing majan Jukta ju du, Jukgan Ingat Allah Ia dalim setiap saat Walaupun dakiun Seampuna kita berusaha ni kalau kubad Segalau baik Tapi usaha boleh keambil Ingat oleh terus keajunan ni Allah Sebab lupa dari ingat Allah panekat ka hirot tu banyak kebahayaan bahayaan nepon orang tojuk ninge dalam settong kan tak ingat dek Allah taala di tempat tersebut maka neka bede tim tegolak orang tetu ninge dalam settong ka tetu len pasta adikir ka banik ka itu antapulu golaku juga bakal bede tinten atau orang yang konekat lebat Ajaan yang saya tahu Tak ingat dekat Kajunan ni pun dengan yang jalan Tersebut, maka Benda ku laku, bakal berdicita Berdicita tuntutan Kerogian Maka ada Maqadan lam yadikulillah Fihikanat alaihi minallahi Tiratun Siapa-siapa orang setuju dengan tunjuk Yang kendengan ini setongkan dengan jiria orang yang jiria tak ingat kabar, tak ada, tak zikir dekat kabar. Maka arya karogian. Karogian sebisa dintah. Wa mani toja matjian. Lam yirikulillah fihika na ta'ala hitirotun. Pasada-pasada orang yang setedum ni setong tempat. Pas tak zikir dek Allah ta'ala ni tempat keredum ni. Maka panikata di rogian, Dan pegal. Etid. Wa man masya mamshan. Lam yadikulillah hafihi illa kanad alihi minallahi tirat. Saya kata juga orang yang jalan. Orang yang setong jalan. Astagfirullah yang ini jalan panikata. Maka panikata pegal andik Karugian. Pegal andik Kakastaan. Bakal ketiduntutan. tuntutan. Orang yang penikah pun tak lupain. Tak Allah. semakin kuat. Semakin kuat, semakin pokok. Semakin menguasani. Tak Allah, Allah Ta'ala penikah tak tuli bengal begitu setan maju setan setan bisa maju mundur maju mundur orang yang kalau tanda maju maju ketika kalau ingat ke Allah, mundur setan mundur, dari atas kemudian ketika pun kelopain, maju boleh, terusan jadi pertanyaannya setan neka setan ada ini ada kata-kata sesekudan ingat ke Allah, dapat sekunder kelopain kita ke Allah. Ketika sekut kelupain berarti sekut dan maju setan tidak keadte ini setan sekut muasani tidak keadte kita nyerakem setan sejen hmm. sejelarat si keluar Cetan ini kan ditanalah. Tapi ketika orang ini kelupakan, ditanalah, ini kaya kelupakan. Kukul lagi di atin orang ini. Saya jangan ambil, saya kelupakan, terus dia nak kukul, dia nak kukul, dia nak kukul. Tasalat os وَاسْتَوْلَ عَلَيْهِ orang yang saya kelopayin ke Allah dari نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ Ketika orang yang dari ingat maka sing cer bot dia pon Allah muasa akidah orang dengan muasa akid syaitan sing ke syaitan dia parti dengan orang jadi orang sing klo pandai dengan Allah tepatna pering ben syaitan benda apa perjalanan kita nak jejak baik aja dan sok atau cukup akendaraan. Malah tak idin, saya duduk laku. tak kastah, malah tak rogi. Dan yang ini ketujuhnya, yang ini ketidungnya, tapi, saya sedikir dengan Allah, kita tak bersama setan. Kita ini kesekudan apa ringan setan. Munt sekudan Mun kalau pain dek kamu. Maka apa sekut tekut tasbina. Sekut tekut tasbina malah ketipa non dunge setan. Kalau pain kalau pain ingat oleh kalaban sebab ntekut tasbik atau memangkinkan na kangkui napa nyaman ada konter tonggian bisa nyaman cetak cetak nih kangkui mainnya abab dekat Allah maklum tak lakukan peringban setan istighwat alaihi masyiyqan of ansabilikurrobbal Insetan In nih kamu penangguh saya e, makasih jen kamu pahin orang panik kekampung Ajaran tak ingat, dia gambar saja. Dikuasai, penciptaan saja. Tak ingat, gambar saja. Kalau pahit, gambar. Orang mukmin bermain, kah? Tengkan orang mukmin bermain, ayah di perut, bahagia sih. Kalaban sekut sebaliknya orang munafik, anahu la ya dek Allah, illa bolila orang munafik mana? Tak ingat dek Allah tanah kecuali nama seponi. rang rang harap. rang rang si orang munafik nika yuro nasa wadaya illa kolida. pamir gun koring pamir kalau ni ka bagus ni benda ingat dekat kata taala kecuali punik sekoni ingat maka ka angkui dari sifat kemenafikan ben ka angkui nontung de setan metu setan ben ka angkui memutuskan godaan-godaan setan Orang yang panikah, kutu nattepen dek zikir dek Allah. Tengah dek Allah. Wafimu la zama fi zikri, edalim nattepen zikir, wal mudawamati alaihi. Wad edalim adawamaki nattepen atas zikir, tordu Nika dola syaitan, Nika mpunan nolak syaitan, nolung syaitan, wa qutun lewas wasatihi. Bentuk apa ni? memutuskan dek. Dan dia pun syaitan. Dapatnya mana nyepak dek khatenah manusia. Eh cepak khatenah ini. Benci syaitan. Eh boleh dergi, tenar zakar Fida Zakarullah yang ingat ke Allah, nyorot. Cetan ini. Yang di ingat ke Allah Ta'ala, nyorot. Wa iza ghafi lah, was'u wa s-salatu. Yang ampunlah, yang di depan lupa ke Allah Ta'ala, maju akhuda ini. Akhuda. tunggu lazim ingat dekat juna depan ambar subhanahu wa taala zikir ni kan ada waktu bila saos lain buat ibadah ibadah jadi waktu kan di tengah fikir ni kan eden setiap keadaan cuma lakar berzikir zikir zikir khusus tapi dilarang zikir khusus, ini kebila apa? Yang mana orang yang ada zikir ke Allah? Beri zikir-zikir khusus. Misalnya, orang yang tak ke lopak nah di kalemurkan apalagi Quran terutak kalau baik ampunlah apal sebagian atau apal sebagian lah kalau jus. ataupun apal saya atau bersikap biasanetok atau bisa tanetok misalnya terutak kalau pan lah, ini kemaus. Ayat-ayat dari Al-Quran Pertama Ayat Kursi Awalnya surat Al-Baqarah lam mim Kemudian dari alif al mim sampai Al-Mufilin Ditambahin ayat Kursi pas dua ayat semarena ayat kursi pas telo ayat terakhir lillahi ma sama s Samawati kafisa menoreng ro Cek ke malam terus cek ke malam zikirnya lain ibu nikah mau sholat ah sholat kaffin yang akhirnya kisa akhirnya sholat kaffin pas kereta kaki jatuh jaga pokok sampai napa ucapmu mangkene pun lebed alarm oh semua orang ini Kamu boleh tak berjaga Kalau ada alarm Alarmu Apa makmiri Alarmu ini Saya patahkan alarm Mereka tidak boleh Di kelabun baru akhir Surat Al-Kahfi Nika orang ingin Tak habis saya jaga Bagi saya Dari teh, juga Tapi pak pun Neng-deng Cecar artinya bisa evarien kencang tangkui macet dek aju dan dek allah sepanah kuat. Saya seni ke kini, kita mohon orang nikah tepat air dunia macam. Sebelum dapat cer, waktu sesami sarang waktu kelahiran Epon baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana akhir surat Al-Kafir? Niatlah. Mana yang Sebelum dapat cer, sebelum dapat bu, tepat nengi kelahiran Epon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat jam kelahiran Rasulullah. Nikin shalat kijar, jangan tepat. apa. Nanti jam sesuai kalau pun kelahiran Rasulullah. Jam sekarang? Tiba-tiba Kenapa ni dikir-dikir Si khusus Kadang orang nikah Kan panggat terlalu Benhajit Keputuhan-keputuhan Kan macam-macam Tak sami Montepan orang nikah neng-neng laku lecek ke madadara apa? aku laku leceg ke madadara apa? terocucur terocucur ini kepada orang patiinna anzalna hufi laylatil orang yang terocucur malah tak laku lecek ke madadara sebab karena leceg panika bisa ke pakir maka abak sih tak lecek ini pasti tak nyaman dari biasa na Ketip tapi pas maus dallahu fi laylatil qadr mun maus surat al-falak wa arat kal matar تتكينا بالأجد ترس فداويم على قراتي قل أعوذ برب الحلاق فلنكن ماوس قل أعوذ من شر ما خلاق ومن شر غاسقين إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسدين إذا حسد muntero selamat dari kecubaan manusia dari niat kecubaan orang lain maka fadawim ala kiratikul a'udhu birobinas matahul a'udhu birobinas muntero oleh atau puak Bent oleh rezeki, bent keberkatan. Aneka mawas Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malik al-Haq al-Nubin. Wu naim maula Wu naim nasir Aneka. Bismillahirrahmanirrahim malik Bismillahirrahmanirrahim al-Malik Wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir tak ta jemput nyata Tekun yang Facebook-i facebook, e, facebook pun Bang Aziz Kata-kata kan Kabula Bajo Kiri atau dengar YouTube HP e ponsel saya enggak bisa dua putriku. Bismillahirrahmanirrahim. Malikul haq al-mubin. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Astam biil surat Al-Waqi'ah dan surat Yasin fa innahu ya'tika arrizqu kal matar maka sawfun manabi ampon dengan malaki telok tersebut bakal datang rezeki pada bulan ocheon terus bunyi hati takwa kita telok amalan pertama bismillahirrahmanirrahim Nama al-Rahimil malikil haqil mubil. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nomor dua, surat al waqiah Nomor dua, surat yasin. Umpama, Adilim kepadakan Andik kesusahan. Atau andik kesempitan dan kesulitan. Maka ada وإن اردت ايج على الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وير... Menzahilulah tahi falezamil di spirofar, gal. on tetimuntero andi dari setiap kesulitan terputung so, dari kesesaan pastero oleh cike eh, sekompang di luar perkiraan, maka Fazalzamil istighfar. Letaklah da'kah istighfar, astagfirullah, inna bukaanaga Paling tidak, betong bolong kali setiap hari. Fakultus astagfirullah, bakuum, inna bukaanaga Tidak rumah Sehingga tebas Astaghfirullah Innahu Kanagofar Ini kebetulan Meto puluh Termasuk Orang seteru andi anak Dan di anak Astaghfirullah Inna bukan Tau sahabah Saring Subhanallah innahu kana ghaffar. Asa'al 'adzim. Ikapetong perang kali. Mun tap an b penika terancam hal hal semenakutkan. Teraman dari perang senapoin. Teraman dari perang semata kerjad. Ubirin nerapa? Aa'udzu bi kalimatillahit taammaati min ghadabihi wa iqaabihi wa min sharri ibaadihi wa min hamazatis syaayatin ayyihdurun. Ikas selamat dari hal-hal senakoen semata kerejet. سيما بحياة أعوذ بك أعوذ بكاليمات الله التامات من غضبه selamat ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين Mentero tahu kalau bila waktu ke bukan banglapang banglapang lagi, bila waktu esam bertenat doa, i waktu semarin adan. Cuma jawab kada adan mana jawab adan huruf doa dekajuna depon apa? Manda zalabihi kurabun Akshiddatun Fal yujibil munadi Siapa sopa orang yang Sandi kesusahan atau andi Keberaan Maka sopa aja Ajawab Daka orang azan Ajawab orang azan Maka ada kesusahan Maka ada Keberaan dan terus selamat dari perang-perang senyu sains maka tawakkaltu ala alhayy alladhi la yamutu abadan ni kata dua qul fawdhun lillahil ladhi lam yadtakhil wa la daw wa lam yakul lahu syariikum fin wa lam yakul lahu waliyyun min ad-dull wa kubbirhu takbira Berarti tawakkaltu ala al-hayilladhi la yammutu abadhan. Walhamdulillahilladhi lamjittakhir waladahu walam yakullahu syarikum fil Walam yakullahu waliyum minadulli. Wa kabbiru Sorat al-Isra. Ayat 111. Buna Nabi. Munggu la'an di'ka sosa'an. Nika pas rapu melekat Jibril. Mathebu. Hei, kan jika Nabi Muhammad. Kul tawakkaltu ala al-hayin ladhi la yamutu abadan. Wa kuli alhamdulillahilladhi lam yattakhid waladahu walam yakullahu syarikum fil mulki walam yakullahu waliyum minadzulli wakabbir huta kibirah. Kul tawakkaltu ala al-hayin ladhi la yamutu abadan. Wa kuli alhamdulillahilladhi lam yattakhid wa lam yakul lahu sharika wa dari penyakit semacam sangang polo sangak penyakit. Termasuk ingin penyakit oleh lampang. Lampang. Anikalah. Lahu la wala kuwata illa billahin aliyiz adhim. Fa innaha dawa'un mimma zakaruh. Ini kata ditampai dari saya keseput. Miki panikah. Men tis atin watis ini da'an ay saruh halamak. Mon tero nyeraan ada guna kanting nabi. Pakon tengkulaku ban resore Allahumma inni auzu bika min al wal-hazan, wa auzu bika min al wal-kasal, wa auzu bika min jubni wal-bukhl, wa auzu bika min wal daini wa qafirin rijal. Mentrawushul. Ada apa jarangnya? Kendalikan pandangan mata, bisa khusyuk. Orang yang setakle khusyuk karena mata panik terus di Pandangan mata, panik kemana, beko orangin dari korbes, ngabes. Pandangan setidaknya parlemonah, panik ke ngilang, aki dek ke lampur, Kalau ban sebab, pelaku mengenali, saya, tidak parlemonah. Montero muntero budabu budabu ini banyak manfaat maka ini lagi debu-debu saya lebih sehingga lagi setiap ada bu itu pas saya dari lesan banyak kemanfaatan kemanfaatan dek kabak benda kering lain sebab abbot panik ketika punlah mengendalikan pentak-pentak sekurang-kurangnya Montro abbot panik ketika tu lihat elang naik-naik makaning ke peneliti air perang lain berapa banyak khusnudan dek perang lain muntero selamat maka ningkel suudan cuba panjangkah muntero tak mati adil adil Masa ada pak polo, kalek. langkong-langkong menabi Imaus. Sebelumnya sopku. Sebelumnya fardu sopku. Semaranya sunat sopku. Nikah dikir-dikir sehususnya. khususnya Kumu kesawasi baring manfaat di dunia wal-akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaimim bihukuk. ma da'udz. Illa farrajihallah. Rabana Insyaallah kita dapat kembali setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaallah kalau baik Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan serangga naikkan Allah amin ya rabbal alamin assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi